Di sigra tipe D-nya DP minimnya saya kasih 6 juta aja, Bang. Angsurannya berapa 6 juta itu, Bang? Angsurannya murah, Bang. 3 okay. jutaan aja. Mulai 3 jutaan. dari 3 jutaan. Mulai dari 3 jutaan. Tenornya 5 tahun. Tenor 5 tahun. 5 tahun. Iya. DP 2 juta. Angsurannya berapa, Bang? Angsurannya itu lebih tepatnya 2,9. Masih di bawah 3 juta, Bang. 2,9? 2,9. Berapa tahun, Bang? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Oh, Bang, kalau saya request nomor ganjil atau genap, bisa nggak bang? bisa bang, yakin bisa? request, nggak mm. apa-apa request oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di derosa auto channel terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton, sudah mendengarkan video-video derosa semoga teman-teman diberikan kesehatan dijauhkan dari segala penyakit dan dilancarkan segala urusan amin nah kita ke mobil baru yaitu Daihatsu. Oke, okay, saya dibantu sama Supri, Bang Supri. Ya. Gimana kabarnya Bang Supri? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. ya. Aduh, gimana jualannya lancar? Alhamdulillah, alhamdulillah banyak Bang. <laughs> banyak, banyak. Wow, subhanallah. Ya, ini Bang Supri perkenalkan diri silakan. Oke, okay. kenalin teman-teman. Saya Suprianto dari Sales Daihatsu Kramajati. Oke. Okay. Uh, bagi teman-teman kalau mau ada yang cari mobil dengan nik 2022 masih banyak. Silakan, tersedia, masih tersedia. Silakan tanyakan saja, atau hubungi nomor saya di 085 747847160. Tersambung ya, WhatsApp ya. Iya, betul. Okay. Alam Untuk alamat showroomnya di Jalan Raya Pondok Gede nomor 26, Keramat Jati, Jakarta Timur. Okay. Nah, Abang Supri ada IG atau ada YouTube juga? Ada, Bang. Oke. Okay. Untuk IG-nya Astra Titik Daihatsu Facebooknya Daihatsu Murah Jabodetabek. Oke. Okay. Nah ini di Bang Supri sebagai marketing konsultan ya, betul pak. Oke okay, melayani Jabodetabek di Jabodetabek. Ya? Jabodetabek. Jabodetabek. bahkan sampai ke sarang-sarang sekalipun bisa ya. Luar daerah bisa. Luar daerah bisa. Luar daerah bisa pak. cash oh, ya? tapi. Yes. <laughs> tapi keren juga bisa barangkali ya. Bisa pak. Bisa. Oke okay, kita mulai dari mobil yang mana lo? Ini dulu bang. Ini Sigra ya. Sigra. Oke okay, ini Daihatsu Sigra. Mm. Untuk Sigra itu ada beberapa tipe sih bang. Ada empat tipe, Bang. Oh, empat no, hmm. tipe. Oke. Okay. Silahkan diterangkan dulu. Tipe terendahnya tipe ada terendahnya. di tipe D. Tipe D. Itu ya seribu cc ya? Seribu cc masih. Oke, okay, baik. Tipe atasnya lagi, tipe M. Tipe itu masih seribu cc. Seribu cc juga. Dan tipe atasnya lagi, tipe X. Tipe X. Bisa seribu dua ratus. Dan ada, dimulai ada metiknya di tipe X. Sudah garansi? Iya, betul. Selama tiga tahun, empat tahun? Empat uh, tahun. Empat tahun garansinya? Wih, ya. garansi mesin tuh? Garansi 4 mesin. Tahun. Nah, untuk mobil Sigra ini paket yang menariknya, ada nggak bang kira -kira? ada bang paket kreditnya? ada bang oke okay. oke okay. di Sigra tipe D nya, DP minimnya saya kasih 6 juta aja bang 6 juta? 6. angsurannya berapa 6 juta itu bang? angsurannya murah bang, 3 okay. jutaan aja mulai 3 jutaan. dari 3 jutaan mulai dari 3 jutaan tenornya 5 tahun tenor 5 tahun Detailnya berapa bang 3 juta? Apa -apa tiga juta pas aja bang 3 juta pas, 3 juta pas. dp enam juta dp d tipe d yang seribu cc seribu cc oh, betul. Yeah, yeah. dp enam juta angsuran tiga juta tiga juta kejangkau banget ya teman-teman iya oke bang selanjutnya tipe m bang tipe m dp-nya 7 juta aja bang selisih juta. dikit bang selisih sejuta doang ya iya sama uh, tipe d angsurannya bang angsurannya di tiga jutaan aja bang tiga juta berapa? tiga juta enam ratus tiga ya bang ini untuk lima tahun lima tahun nawar lagi ngomong aja langsung wa aja. aja langsung wa langsung ya. nah, khusus pemesanan di sepuluh sepuluh pemesan pertama pertama apa tuh bang dapat pre aksesoris bang pre aksesoris pre aksesoris nah diprioritaskan buat teman-teman yang melakukan pemesanan di 10 pertama ya ya betul mendapatkan free aksesoris pre aksesoris yang tentunya Aksesorisnya nggak kaleng-kaleng, nggak kaleng-kaleng, dan nggak murah-murahan banget. Betul, bang. Sangat berguna buat teman-teman, apalagi mobil baru, mobil kebanggaan. Uh, uh, yuk, teman-teman lakukan pemesanan, cuman 10 pertama mendapatkan sepuluh pertama. 10 aksesoris. Betul, pak. Oke, okay, selanjutnya. Selanjutnya langsung ke tipe tertingginya aja kali ya, pak? Boleh. Kalau tipe X manual, oke. Okay. OTR-nya itu 155 juta. 155 juta. Itu belum potong diskon, bang. Belum potong diskon. Hmm. Untuk okay. DP minimnya di 9 juta. 9 juta. Angsurannya mulai 3 juta juga, bang. 3 juta juga? juga. 5 tahun. 5 tahun. Detailnya, bang. Lebih tepatnya 3 jutaan 700an lah. 3,7. 3,7. Oh, dikit ya, dikit ya. Oke, bang. Nah, di tipe tertingginya itu tipe r bang oke okay. dp minimnya mulai dari 10 sampai tiga belas juta sepuluh sampai tiga juta iya. angsurannya bang angsurannya di bawah 4 juta bang oh iya masih tiga sembilan juta masih tiga sembilan lima tahun lima tahun nah kita ada program tambahan juga ya bang iya betul apa tuh bang paket auto proof bang auto proof auto proof jadi nggak iya auto proof oke okay. jadi nggak usah mikirin be checking kolima rumah ngontrak nggak usah oh, udah gitu. pasti proof, kondisi masalah di data nih, kalau satu, kalau dua, kalau tiga bahkan sampai kalau lima. Sekalipun itu masih bisa bang. Masih bisa diusahakan. Buat ngambil mobil tuh bang. Iya betul nah, bang. Salah dari ketentuannya bang. Syarat dan ketentuannya DP-nya minimal dua puluh lima persen bang. Dua puluh lima sampai tiga puluh persen. Dua puluh lima sampai tiga puluh persen. Iya. Wajib tuh ya. Tapi Wajib. belum dipotong diskon ya. Belum. Jadi belum harga OTR diskon. dikali dua puluh lima persen. Iya. Pasti approve. Pasti approve bang. Yakin tuh bang. Yakin. Nah untuk teman-teman yang pengin pakai program Auto Pro, uh -uh. DP-nya cukup 26 juta aja bang. Oh untuk ya? Sigra, DP-nya mulai 26 juta. Okay. Itu untuk Sigra tipe D. Tipe D. Tipe 26 D. juta. Pasti Pro. 26 proof. juta. Pasti Pro. Uh. Angsurannya itu di angka 2,6 juta aja bang. 2, di bawah 3 juta. juta. Selama? Lima tahun. Lima tahun. 2,6. DP-nya cuma 26. 26. Itu udah termasuk diskon? itu udah termasuk ya sudah termasuk diskon. Oke. Okay. Dan pasti profit itu, Bang. Itu pasti profit. Pasti, proof. Betul. Dan juga ada layanan trade in untuk bertambah ya, Bang, ya. Ada, Bang. Betul. Untuk hmm. trade in sendiri di sini tenang aja, Bang. Dapat masih ada cashbacknya antara 3 sampai 7 juta, Bang. 3 sampai 7 juta. Sampai 7 juta. Apabila teman-teman melakukan trade in, trade in. Oh, misalkan mobil saya mobil merek lain mm -hmm. dengan kondisi yang agak tua dikit yeah. kita mau high grade ah, gitu ya bisa ya bisa, dan mendapatkan cashback tambahan masih di luar kaya. itu ya di luar 3 itu. sampai 7 juta itu sangat fantastis angkanya teman-teman yeah. bisa buat nambahin DP betul, <laughs> ya, <benar. laughs> gitu oke okay, selanjutnya bang kita ada mobil apa lagi di bang Aila bang Aila wow yeah. LC juga stiker ya ada yang 1000 dan 1200 iya yeah, betul Oke, okay, dimulai dari yang seribu cc dulu, yaitu nah. tipe D dan tipe M. Ya, betul, bang. baik. Kalau Ayla sendiri, tipe terendahnya di tipe D plus. Kayak gini wujudnya, Pak. D plus, kalau yang seribu, OTR-nya itu 139 juta, seratus juta. Baik, the ya. tipe yang 1200 tipe X 1200 Oke, okay. manual, OTR-nya seratus lima puluh nah, satu, seratus tipe tertingginya tipe tertinggi tipe R Bang Oke okay. selesainya 1200 Oke okay. hotelnya 158 juta 300.000 Oke. Okay. nah sudah kita sebutkan tinggal paketnya Bang DP nya itu suka-suka Bang uh -huh. jadi bolehlah DP berapa 3 juta 4 juta 5 juta bisa 2 juta boleh nggak iya. <laughs> boleh lah sama saya cepet-cepetan tanda. boleh ya boleh. iya boleh. boleh juta ya <laughs> DP 2 juta, angsurannya berapa bang? Angsurannya itu lebih tepatnya 2,9 masih di bawah 3 juta bang? Dua koma Berapa tahun bang? Lima tahun. 5 tahun. Lima tahun. Uh, bang, kalau saya request nomor ganjil atau genap bisa enggak bang? Bisa bang. Yakin bisa? Request. enggak uh. apa-apa request. biaya gak, bang? Uh, saya kasihlah hadiah itu bang buat abang. Hadiah, hadiah. Oke okay, di sini pilih opil no free, free. Oke, okay. selanjutnya selanjutnya di tipe atasnya lagi ada tipe okay. X seribu okay. DP-nya itu 6 juta bang. DP-nya enam 6 juta? 6 juta. Angsurannya di tipe X 1000 itu selisih dikit sama tipe plus bang. Oh, selisih seratus yeah? ribu maling diangkat tiga koma an lah bang. Tiga Nah selisih kalau 200. yang plus kan sekitar dua an Iya. Yeah. Itu 200an berarti selisihnya. Iya dua ratus. ribu sampai dua ribu lah serisinya. Dua sampai tiga ratus ribu. Selanjutnya? Selanjutnya yang tipe 1200, tipe okay. X. Oke. Okay. DP-nya 9 juta. Oke. Angsurannya 3,3. koma Selama lima tahun. tahun. Oke. Okay. Yang metiknya bang? Kalau yang metiknya, kalau nah. tipe X Oke okay. DP-nya itu 9 juta bang. 9 juta. 9 juta. Yakin bang? Yakin bang. Angsurannya bang? Angsurannya di 3,4 koma empat juta. Tiga koma Ini juta. tipe X yang 1200 dua ratus cc mm -hmm. bertransmisi otomatis ya bang? Iya betul. Tuh kita jelasin dulu teman-teman. DP-nya sembilan juta, angsurannya berapa bang? tiga koma empat juta selama lima tahun, 5 tahun. Hmm. ya tuh teman-teman jago banget kan ada lagi ya, yang terakhir di tipe tertingginya bang okay. tipe R 1200 dua oke okay. itu DP nya 13 juta bang DP tiga juta. juta tapi masih bisa nego lagi ya masih bisa masih bisa, bisa nego lagi oke okay, angsurannya bang DP tiga di tiga koma selama lima tahun, tahun. Nah. masih di bawah empat juta bang masih di bawah empat juta Mas. itu asuransinya kombinasi apa harus bang Kombinasi. Kombinasi. Bang. Jadi satu tahun all teman-teman empat tahunnya telo ya, hilangan atau kerusakan mencapai itu di lima ya. Oke betul. baik. Beralih ke Daihatsu Rocky, Rocky ya bang ya. Betul Pak nah, Rocky ini ada tiga tipe bang. Ada tiga tipe. itu tipe, ya? tipe M. Tipe nah, M. Atasnya lagi tipe X dan terakhir tipe tertinggi tipe 1000 turbo. Ya. Tinggal paket kreditnya bang. Ya. Dimulai dari tipe M bang. Baik. Rocky Oke okay. DP minimnya itu 10 juta 10 juta, juta. Oke, okay, angsurannya bang? Angsurannya itu di angka 5 juta 5 juta selama 5 tahun? 5 tahun 5 juta kecil, 5 juta tengah, gede 5 juta pas bang 5 juta pas. <laughs> 5 juta pas Oke, okay, selanjutnya bang Selanjutnya di atasnya itu ada tipe X bang Tipe X Tipe baik. X itu DP minimnya 12 juta 12 jutaan angsurannya mulai dari 5 jutaan 5,3 5,3 Selama 5 tahun Oke, okay, selanjutnya bang. Selanjutnya di tipe tertingginya ya seribu turbo. Turbo. Oke. Okay. Uh, DP minimnya di tipe tertinggi bang. Oke. Empat belas juta. Empat juta. Nah itu wow. udah tipe tertinggi Empat belas juta. Angsurannya? Angsurannya lima jutaan bang, selama 5 tahun. Lima juta berapa detail bang? Lima juta tujuh ratus selama lima yep. tahun. Yep, so. Oke. Okay. Selanjutnya bang, kita ada ksenia ya bang. Ksenia. Ya. Nah ini ada ksenia yang dengar-dengar masih ada stok 2022 masih ya bang. Masih bang. Oke. Okay. Paket kreditnya Bang, oh, yang tipe M Bang? Ah, dimulai dari tipe terendah pak. Untuk paket kreditnya yang tipe M dulu ya Bang. Oke. Okay. Tipe M, DP minimnya tuh masih di bawah 10 juta Bang. Oke, okay, berapa tuh? 9 juta. 9 juta tipe M, sebut 300, 300 tipe M. cc. Oke. Okay. Angsurannya di Empat 4,8? 4,8 selama oh, 6 tahun Bang. 6 tahun, oke. Okay. Dan tipe atasnya ada tipe X, masih okay. 1.300. Oke. Okay. DP minimnya selisih dikit sama tipe M Bang. Oh, DP 10 juta DP 10 juta Mending Baik. ngambil yang tipe X daripada emas <laughs> Angsurannya dianggap 4,9 juta 4,9 juta Selama 6 tahun Uwe, Masih di bawah 5 juta ya Masih di bawah 5 juta Kalau 5 tahunnya berapa sih bang? kalau 5 tahun? tahunnya itu sekitar 5,3 bang 5,3? Bisa nego lagi Bisa aja. nego lagi Bisa Dengan DP tadi 10 dengan juta Selanjutnya ya. desainnya 1300 Yang tipe? Tipe R Tipe R DP nya 12 juta bang DP 12 juta 12 juta Angsurannya 5 juta, tenornya enam tahun. Tenornya enam tahun. Ya. 5 juta pas ya? Lima juta pas. Oke. Okay. Nah, tipe tertingginya yang 1500 oke. Okay. DP minimnya itu di angka tiga belas sampai lima juta. Tiga belas sampai lima juta. Ya. Okay, Angsurannya okay. di angka lima juta. 5,5 juta. Berapa Enam tahun. tahun awal 5 tahun 6 jutaan ya kalau ya, ya. bisa dinego di bawah 6 juta juga bisa, Bang. Oh ya Baulin 6 juta. Oh, juta. aja, Bang. Nah, ada paket auto proof, Bang. Auto proof juga. Okay, nah, baik. DP-nya itu cukup bayar 36 juta. 36 juta. 36 juta. Angsurannya di bawah 4 juta, Bang. 3,8 juta aja. 3,8. Selama 6 tahun. Sama 6 tahun. Itu udah pasti disetujui, Bang. Pasti setujui. Sudah... Ya kita beralih lagi ke DHSU Grandmatic Up ya Iya. tapi ada Grandmatic Bus juga ya Bang ya? ada Luxio juga ada enggak, Bang? Luxio ada Bang Luxio ada ya? Luxio ada, Blind uh, Fan juga Blind ada Blind Fan juga ada wow, DHSU itu produknya cukup compact iya Komplit juga mm -hmm. oke okay, ini RTR nya berapa Bang? kalau yang Mac Uh, pick ini kan ada yang 1300 sama 1500. Nah, betul. dari yang 1300 okay. itu otarnya 163. 163. juta. juta. juta. Ya. Itu yang tipe standar ya? Tipe standar. Kalau yang 1500 itu ada yang Uh, standar sama ACPS. Bang? ACPS. Oke. Okay. Kalau yang standar itu seratus tujuh puluhan. Seratus juta. Oke okay, baik. Tapi itu Dan sudah AC ya? Belum Itu sudah AC cuman belum bawa stereo. Belum bawa Nah yang komplit yang okay. ACPS. Oke. Okay. Itu seratus delapan puluh tiga juta. 183 183 juta, juta. Oke okay. itu yang sudah ACPS ACPS baik itu teriwe maupun yang fatback biasa ya, sama-sama aja sama harganya, ya. harganya. pakai kreditnya kita mau tahu Bang nah, untuk paket kredit khusus Grand GMC ke Pini Oke okay. DP 0 Bang Wah, nggak pakai jadi uh, cukup Boging V uh -huh. nanti dibalikin booking dibalikin fee iya angsurannya itu diangka 4 jutaan aja bang. 4 jutaan, 4 aja. jutaan. selama empat tahun 4 tahun empat tahun, nah. tahun. tahun 4 tahun empat ya, tahun ada lagi Bang ada satu lagi yang tipe ACPS, Oke lima Oke sama bang, DP-nya juga nggak pakai DP lagi, nggak pakai DP, suka suka, suka suka, mau, so <laughs> mau pakai mau nggak terserah, iya. nanti dibalikin, <laughs> balik dibalikin, Angsurannya itu empat selama empat tahun, selama empat tahun. Ya. Selanjutnya, oke, okay. teman-teman tinggal pilih mau mobil yang mana, paketnya benar-benar sangat menggoda. Yeah. Nah, teman-teman tinggal hubungin sama Bang Supri. Mm -hmm. Nomor telepon dan WA tersedia online 24 jam dan pasti yeah. di fast respon ya. Ya, pasti, bang. Pasti mm. dan online 24 jam. 24 jam. Dan melayani Jabodetabek, Jabodetabek sampai temen. luar Jabodetabek. ya betul. betul. Pokoknya anak muda tangguh. Ya. <laughs> Samperin ke mana pun. Samperin ke pun <laughs> juga. Teman-teman mau rep, bisa, Bang ya? Bisa, Bang. Mau kemana aja bisa? Ke mana aja bisa. Oh, Bang, kebetulan ada temen yang di daerah Serang mau nah, test drive bisa Bang ya? Bisa Bang. Uh. Tinggal hubungin aja nomor saya. Merekomendasi rekomendasi, teman-teman mau test drive, mau nanya-nanya paket, mau beli cash sekalipun bisa. Ya betul. Ada lagi Bang mau disampaikan? Uh, untuk teman-teman kalau uh, misalkan nih mau diskon lebih, silakan datang aja ke showroom dulu Nanti kita obrolin, saya uh. kasih diskon lebih pasti. Data-data ya. eh -data, uh, be checking, masalah be checking, rumah ngontrak itu enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Ting telepon aja atau WA dulu nggak apa-apa. Betul. gak usah khawatir. Jadi datang aja dululah gitu. Dilayani dengan secara bersahabat. Betul. Karena bang. sahabat dehasu Iya. Oke. Oh, okay. <laughs> Ada lagi bang? Cukup bang? Nah, nah berikut teman-teman yang tadi telah kami sampaikan. Semoga review singkat ini bisa merekomendasi, bisa mereferensi buat teman-teman baik itu cash ataupun kredit serta trade in sekalipun. Iya betul. Gitu, saya dari Auto Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi ucapan maupun dari segi tampilan, Bang Supri dari Daihatsu Astra Cabang, Keramat Jati. Untuk diri pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dehasu sahabatku.